Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Anjir, kembali lagi di channel gue Amel Amen. Gue Rama Aditya Gunatta. Halo teman gue Rama. Oh ya sebelumnya, terima kasih banget nih yang udah nge-subscribe dan udah dukung channel ini. Semoga kalian selalu dalam kesehatan dan keselamatan di mana kalian berada. Dari okay. Oke, okay, di sini gue mau nge-reaction tarung kelas ringan, Anthony Smith dan Alexander Rakits. masih banyak sebanyak, gue ya. naik, Saksikan Kayak Sawe, ke pemain bola gitu. Pepe Wih, shit Pepe Keting rambutnya bosku, anjir Botak pego, Pepe Pepe keting, blay, ada hmm. rambutnya Ada keting, rambutnya Masa rambut doang Ada lah, yang penting dia gak gundul jadi kebun jarak gundul Oke, kita simak Video berikut ini Jadi ya, emang itu nah, dia yang tadi usah. Kau gue pause mataku kamera jam kemudian. <laughs> Seperti modal tato doang ya, mah nggak ya, yeah. betul sama-sama modal tato dong iya kan? hantuan yeah, itu semua modal tato doang ya boom uh balas anjing hmm maksudnya ukuran mereka itu sangat hati hati sekali ya kayaknya ya hmm hati hati sekali iya, sangat hati hmm, dari... Nampus anjing Oh, di ketekin gila sem tuh belum belum mandi. belum mandi <laughs> berapa hari itu dia hmm. gendong main di gendongan ini doggy style ini bisa di apa ini hmm, hmm. 20 kan ini lagi lagi dipiting. Kita hmm. lagi dipiting. Apanya dipiting? anunya nyen dipiting. Eh. <tik> Mumpuklah <tik> alam <tik> pun <tik> aja pula deh. Enggak jantan do kalau di pencet Dia sengit sekali ya. Pertandingan ini kasih gas kontol <laughs> anjing cupang <laughs> nggak, nggak, nggak. <laughs> nggak, nggak. Kita break dulu sementara kita waktu celetot nih kita mulai lagi kembali <tuk> mm, mampus hmm anjing hmm di kita harus ditampol yo Dan di piting-pitingnya nih, ma cipokan Oh, disepuh. Karena kan, <gbg> coklok banget, Ya, coklok, ini mirip, cok. Quick, quick. botak, anjing. Hmm, bagus banget. dicetekin. Dai sedikit Ini lagi kodok mah seperti ya. <tuh> <tuh> Ingat flashback oh, ke mantan? Anda. Ini Udah gua Gak ini? gila Di situ nggak bakal keluar lagi dia Lagi nete Astagfirullahaladzim Nete masuk ke ba'el Ke hmm setelah lagi antar kurangnya nama ngap botong ngap cenata tuwilada de... ya buang <laughs> anjay anjay anjay anjay Hmm, dicin aja barannya Sake baby oil mungkin ya Sake bulut Arab oil begini Gede Selang di piting, Bung Tampol palas, Ini main ke Tewon Cini nih iya Dalam face tuh harus bikin kunci pencian para Paramen ya. Seperti Oroki diperkosa ya Cuma si botak tuh lebih pas lah Sedok aku, sedok aku gitu Hahaha Nah, tadi suara. Ah, silakan <STerimuwilatkan> sana. sulit banget ya. Iya, saya lagi. Ini Larni doang. Gak tau siapa yang nih Buat kalian siapa yang menang nih? Buat kalian siapa yang menang nih? Buat kalian Siapa yang menang? Komen aja ya buat siapa yang menang nih ya. Kan ada giveaway Aku <laughs> mah <Anjay. laughs> iya giveaway anjay. anjay Oke kita lanjut Oke kita lanjut kecewa banget kayak si botak sepertinya si botak lagi pasrah dia, cewa lah. cewa, nggak sekalengin. Yo i, gimana pendapat kalian? Kami tunggu di komentar. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share.